Hey everybody, welcome and be Mark's Watch Well, kali ini Aku akan membahas Salah satu jam dari versi generic Dari versi reisu Prospect Master Series Yang sebetulnya mungkin beberapa kalian udah nungguin ya Atau mungkin udah berebut Atau mungkin malah ada yang kehabisan Oke, okay, stay tune dulu ya Di dalam ini ada hal yang menarik yang bakal aku bahas buat kalian semua oke okay? stay tune oke okay, next ini masih dari Seiko well oke okay. boxnya emang uh, sedikit berbeda ya dibanding yang tadi karena yang tadi mungkin adalah 55 anniversary well kali ini versi regular well tapi langsung aja ya walaupun boxnya biasa tapi ternyata isinya nggak biasa ya di sini voila 6105, kalian pasti udah familiar kan dengan model ini. Lagi-lagi Seiko gak pernah berhenti buat mengimpress para hardcore fansnya. Well, 6105 ini adalah salah satu uh, seri dari Old Turtle ya. Nah, mungkin kalian udah tahu di kalau mungkin kalian udah punya 6105 nya pasti kalian udah tahu Seiko ini juga memiliki sebutan Captain Willard atau mungkin yang dipakai dalam karakter Captain Willard di film Apocalypse Now Well, sempat menjadi reissue dan lagi-lagi reissue nya itu mungkin hanya ramah di beberapa kantong sultan nah dia reisunya terakhir itu adalah SLA-033 ya yang memiliki movement kaliber 8L35 juga nah kali ini karena mungkin penggemarnya banyak permintaan supaya dibuatkan dalam versi generiknya atau mungkin versi yang lebih ramah di kantongnya ternyata Seiko benar-benar meluluskan permintaan para hardcore fansnya. Modelnya masih tetap sama, sama sekali nggak ada perubahan yang uh, signifikan deh dari model terdahulunya. Hanya saja di sini Seiko memberi varian yang originalnya sebelumnya menggunakan uh, silikon rubber dengan waffle pattern well untuk versi genericnya ini Seiko menggunakan full stainless steel ya well this is the generic Captain wheeler ah, untuk Movementnya sendiri dia menggunakan kaliber terbaru dari Mit Uh, levelnya dia ya yaitu 6R35 yang memiliki power reserve kurang lebih 70 jam ya kalau terisi penuh nah untuk marker sama handsnya tetap Seiko nggak mau membuang ciri khas dari si Captain Willard ini cuman perbedaannya adalah untuk yang sekarang Seiko udah membubuhkan logo Prospex ya but still buat penggemar 6105 ini nggak bisa dilewatin sih, dan untuk model uh, stainless steelnya sendiri, ini braceletnya menggunakan brushed finishing dengan super hard coating ya. Untuk bakalnya juga menggunakan the new style ya. Model locknya ini terlihat lebih lebar dibanding seri-seri sebelumnya tetap dengan extension diver Oh ya buat kalian yang belum tahu Seiko ini memiliki kode SPB 151 J1 ya untuk kacanya sendiri Seiko juga untuk menggunakan dome sapphire crystal dengan air coating jadi bisa dibilang ini bener-bener clear banget ya kacanya nah buat kalian beberapa di antaranya Captain Willard ini karena banyak penggemarnya juga udah dibuat uh, berbagai versi homage-nya ya atau uh, mungkin brand lain tapi yang benar-benar uh, mirip case -nya dengan uh, modelnya dengan Seiko 6105 ya. Tapi buat kalian yang ingin tetap memiliki Seikonya tapi dengan budget yang sedikit terbatas nggak ada salahnya kok. SPB 151 ini aku rekomendasiin buat kalian. Dan untuk rotating bezelnya, wow, seiko juga udah melakukan perkembangan banyak sih dalam seri-seri 14 SPB 149 dan 151 ini lebih crisp renyah, solid dan presisi. Nah, untuk crownnya juga masih polos. Saya ko nggak membutuhkan something yang spesial di sini. Tapi ini kalau seandainya crownnya dikunci ke dalam, dia lebih terlihat sedikit hidden dan menyatu sama case-nya ya sejajar dengan case-nya. Which is so beautiful. Oke, okay, untuk uh, lebar strap-nya, di sini aku langsung kasih tahu sama kalian ya. Aha. Di sini rupanya nggak cuma modelnya aja yang dibuat mirip tapi ukuran laknya juga dibuat mirip seperti aslinya ya jadi dia masih memiliki ukuran kurang lebih 19 milimeter sama seperti Captain Willard yang original ya 19,18 mm atau 1926 ya mungkin kalian uh, bisa maksa sedikit sih kalau mau ganti-ganti strap dengan menggunakan strap yang 20 mm ya Walaupun mungkin ujungnya harus sedikit ditekan, ya. Tapi kalau kalian nggak mau repot dan nggak pengen ngurangin sisi estetikanya, mungkin kalian bisa custom, ya. Jadi eh, modelnya bisa langsung diukur untuk strapnya, dan untuk backcase-nya, Seiko masih setia dengan menggunakan wave kanagawa. Dengan logo Prospects di belakangnya. Coba kita on hands. Well, lagi-lagi, walaupun ini uh, nggak seperti SPB 149, tapi ini punya taste sendiri ya. Dua-duanya tetap historical, kalau yang sebelumnya aku bahas tadi adalah dari 62 emas Well, yang ini dari 6105 ya, the first turtle Well, aku jujur aja sih, agak sulit memutuskan mau ambil yang mana <laughs> So, this is, wow Ini bener-bener apa ya, racun banget deh di satu sisi 6105 ini adalah model Turtle yang paling aku suka dan di satu sisi 62 Mas juga uh, salah satu model ikoniknya Seiko yang memiliki diameter yang bener-bener ideal banget. So I will take them both. Dan ini berlaku juga buat kalian, ini aku rekomendasiin ya buat kalian ya. Aku rekomendasikan buat kalian karena this is really worth to buy, value for money, dan juga must have. Mungkin buat 6105 ini kalian nggak uh, perlu terlalu berburu buru-buru uh, banget mungkin karena uh, dia kalau aku lihat uh, bukan versi dari limited edition ya. Jadi ada kemungkinan. Seiko masih akan uh, memproduksi ini dalam beberapa kurun waktu tapi bukan berarti seri ini nggak akan tiba-tiba discontinue ya tiba-tiba Seiko memutuskan untuk discontinue karena udah ngeluarin versi yang baru ah itu biasanya salah satu yang nyebelin dari Seiko sih ya tapi semoga enggak sih karena ya walaupun ini masih versi generic dari segi price tapi bukan berarti ini enteng banget ya dari segi price tapi untuk ukuran yang historical ini bener-bener value for money sih dan aku rekomendasiin buat kalian untuk 6R35 dengan uh, spek fisik seperti ini it's really worth to buy so Buat kalian yang mau berburu jangan lupa ya, ini kodenya adalah SPB151J1 dan udah ready di jamtangan.com So, this is the generic version dari Captain Willard, SPB151 I recommend it for you guys Oke okay, everyone, itu tadi ya beberapa barang yang udah aku bahas buat kalian Dan aku yakin di antara beberapa yang aku bahas tadi pasti udah ada yang kalian incar. Well, oh iya yeah, untuk kalian yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe ya Like kalau suka, dislike kalau nggak suka And then um, jangan lupa yang mau belanja bisa langsung kunjungin website kita di jamtangan.com dan kalian bisa unduh aplikasi juga di jamtangan.com juga. Kalian bisa belanja via aplikasi juga. Oke. Okay. Sekian dulu untuk review kali ini. See you on the next video. Bye.